takut untuk flangers. Jadi yang kuliah saya sebelumnya itu kan post power syndrome itu. Ada semacam ketakutan-ketakutan kehilangan kekuasaan. Jadi kalau apa sebuah kekuasaan itu apa, takut terhadap kehilangan kekuasaan, kan nantinya akan terjadi post power syndrome itu dan kalau kehilangan kekuasaan karena pembatasan masa kerja yang sudah ditentukan oleh undang-undang itu ya berarti rezim ini tidak siap untuk berganti generasi itu contohnya banyak Ya Pak Karno begitu Pak Harto juga ini mau niru-niru begitu. Ya sudah tentu karena politik itu adalah kepentingan maka yang berkepentingan di balik kekuasaan ini saya sebut sebagai the shadow power itu ya tidak bisa dilacak itu. Yang bisa ya, tidak tidaknya yang memainkan peranan secara visual ya. Misalnya penandatangan kontrak kerja, eksploitasi tanah, hutan, itu baru bisa dilihat dari karena ada visual. Tetapi banyak hal yang kebijaksanaannya itu, kebijakannya itu, visualnya itu pemerintah, tetapi sesungguhnya yang mengurek murek atau yang membuat konsep itu orang di belakangnya sehingga Pak Jokowi sebagai presiden ya terkadang mungkin sudah dipercaya telah dikoreksi oleh bawahan ya tanda tangan ternyata banyak yang juga masih perlu koreksi ya di si banyak hal itu di Pak Amli Boslo itu juga gitu. Tapi itu kan kali-kali itu berarti sekali kali, <laughs> -kali selanya peraturan atau undang-undang itu uh, keluar masuk, keluar masuk itu. Iya <laughs> ini undang-undang KPK itu kan juga apa namanya diminta untuk dibatalkan oleh 72 guru besar itu ya. Saya sendiri, sebagai diri besar, ada komandannya, toh, ya, tidak berani mengambil keputusan sendiri. Soalnya, ya, itu bentuk-bentuk hegemoni -bentuk yang kita ini masih tunduk dan patuh terhadap atasan. jadi, ya, kalau tidak mendapat perintah atau tidak adanya mendapat izin, ya, kita tidak berani uh, jalan sendiri, terkecuali seperti Pak. Efendi ya profesornya dikembalikan. Itu kan risiko-risiko yang harus ditanggung sendiri oleh pribadinya. Ya, Jadi agak susah memisahkan antara kedinasan, tunduk dan patuh pada atasan. Apalagi kalau itu menyakiti perasaan itu masih dijaga kuat di dalam tradisi politik kita sehingga seperti eh, kata Pak Amin kalau orang itu nurut saja eh, bukan berarti nurut dalam pengertian karena setuju, ya, itu karena hegemoni tadi, hegemoni yang sempurna, hegemoni yang kita itu, ya, dianggap tidak pantas kalau apa melawan arus, ya, dianggap kurang sopan, dan itu merupakan bentuk-bentuk uh, uh, budaya politik yang bertentangan dengan ada demokrasi kita. Tetapi di dalam banyak hal di perguruan tinggi kita itu menerapkan sistem-sistem kompetitif dan ya apa, sesuatu yang sebenarnya tidak masuk akal seharusnya hak diberikan, tapi harus melakukan eh, satu perjuangan. Untuk memperoleh pendanaan, misalnya, terhadap apa yang kita dalam jadi banyak yang praktek-praktek eh, demokrasi itu kurang mendapatkan peluang yang baik, dan itu tidak saja terjadi di negara kita. Ya, Jurgenhard Brumach dan Antonio Gramsci di Adil, Italia, Jurgen Brumach di... Jerman sebagai negara peradaban yang modern dan sistem politik yang bagus, dia ya, tetap saja merasa tidak puas ya terhadap praktek demokrasi yang ada di situ. Kalau Jerman sendiri kan memang sejarahnya Hitler ya, yang otoritatif ya. Ya semua namanya demokrasi di Rusia, Uni Soviet dulu ya namanya demokrasi Soviet Union. Cina juga begitu, demokrasi rakyat Cina ya tetapi eh, demokrasinya ya seperti itu, Indonesia dulu demokrasi terpimpin, zaman Pak Harto demokrasi fantasi tapi itu lebih jelas ada embel-embelnya sekarang, demokrasi enggak jelas, jadi ya sudah kita terima saja pak adanya. Ya kalau jelas ya mestinya demokrasi yang sesuai dengan konsep mana dulu yang mau dipakai ya. Kalau demokrasi dalam konsep parlementer ya ada oposisi. Toh kalau itu pun presidensial ya sesuai dengan Undang-Undang Dasar empat puluh lima ya ada ruang terbuka ya sebagaimana undang-undang keterbukaan publik itu. Dan di dalam ilmu politik bahwa ya politik itu selalu apa upaya untuk mencari kekuasaan kalau sudah duduk ya ada pihak lain yang akan merebut kekuasaan. Dan yang sudah duduk itu mempertahankan kekuasaan, jadi ada proses apa, pergulatan di situ. Dan ya itu normal gitu ya, kalau ada orang nggak setuju, ada orang protes, ada itu harus tetap dikembangkan sebagai uh, sebuah sistem yang sehat, ya. sebuah sistem yang berkualitas. Jadi jangan di apa dianggap itu musuh atau memusuhi ya jelas memang oposisi itu resistensi ya. dia melawan untuk merebut kekuasaan lah cara-cara merebut itulah yang mestinya terus di, apa, dibina yang baik agar supaya terjadi dialog karena politik itu tidak selamanya sama ya selalu berubah-ubah tergantung situasi, ruang dan waktu, ya, tergantung pada uh, siapa yang berada di belakang kita dan siapa yang membayang-bayangi dalam kehidupan kita bernegara ini. Jadi saya melihat bahwa studi politik itu seperti sistem hitung satu sama lain itu kalian terkat di dalam immuni sempurna seri kedua itu menyider dari Pak Amin ya bacar saja menanyakan Soekarno dulu dekat dengan Cina ya Pak Arto dengan Amerika Jepang dan Nah ini sekali lagi sekarang ini balik ke poros Jakarta ke Nah, orang bertanya kan normal saja mengapa begitu Ya sudah tentu karena ada keuntungan-keuntungan, eh, terutama di dalam bentuk hutang itu kan, bangun apa-apa hutang yang paling mudah cair itu ya dengan Cina, apalagi Jepang sudah mempunyai apa, modal yang besar penguasaan perkebunan, ya, pertambangan dan lain-lain. Jadi itu ada pihak ya, oper itu, itu semuanya ada plus minusnya ya, ada keuntungan dan mungkin kerugiannya. Keuntungannya karena ya dekat kerugiannya itu kalau nanti suatu hari kita lena lalu dicaplok ya. Dicaplok itu ya maksudnya yang kuat ekonomi yang kuat itu ya berada di tempat-tempat yang strategis perkotaan terutama ya terus ibu kota ya Anda lihat sendirilah sekarang ini siapa yang memiliki bangunan-bangunan dan perusahaan-perusahaan ya kemudian ya wajar lah kalau kemudian orang pribumi mengkhawatirkan ya, akan masa depan yang mungkin lebih parah dari kondisi sekarang itu kalau kita tidak bersikap kritis. ya. Nah, kita juga tidak tahu persis. Semua ini uh, dilakukan oleh biasa. Ya, saya kira uh, seperti presiden dan lain-lain itu. Uh, mungkin ya yang kelihatan secara visual saja. Kita kan tidak tahu untuk jadwal fair Ya, ada di belakangnya yang mengatur segala hal tentang apa dirinya, apa ibunya negara ini. Maka di dalam eh, politik peran-peran dari aktor eh, yang unidentified itu memang tidak terlacak. Ya. Kalau toh terlacak juga tidak dibuktikan karena itu hanya bayang-bayang saja kalau bayang-bayang kan -bayang, bisa dilihat. Saya eh, pernah menulis buku namanya Anonimus. Ya Anonimus itu suatu tokoh atau aktor yang sangat berpengaruh tetapi tidak kelihatan. Nah zaman dahulu zaman Bung Karno di, dianggap sebagai setan-setan kota. Wah, terus ada setan gundul, ada sontoloyo, ada macam-macam. Itu sebetulnya karena mendefinisikan aktor ini begitu sulitnya. Saya sendiri sebagai ahli politik juga ya paling sederhana ya dengan the shadow power itu. So, tadi kalau umpamanya menghubungkan bagaimana peristiwa terkini itu juga berhubungan dengan uh, masa lalu seperti tadi uh, tragedi balai jale-jale tadi dengan hubungan dengan politik sekarang itu juga bisa jadi uh, suatu analisis kultural tadi, so, mm -hmm. Itu akan membangun uh, teoritisasi sendiri. Jadi kita tidak bergantung pada Antonio Branzi, Jungkuk Biar Gebu di belakang saya itu, tapi kita punya cara lain dan cara berpikir lain untuk menganalisis peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita itu. Dan itu menjadi sangat berarti ya karya-karya kita karena melahirkan pemikiran-pemikiran ya alternatif nah, dari itu di dalam uh, semester ini saya mengambil tema hegemoni Nah itu kalau bisa ya kita kontekskan dengan secara politik ini Dan terima kasih wabillahi